assalamualaikum, halo teman-teman semuanya di video kali ini saya akan mereview aplikasi yaitu Edge lighting live wallpaper aplikasi ini khusus untuk kalian yang mau menggunakan wallpaper bertemakan Edge lighting untuk contohnya seperti ini nah bisa kalian lihat keren-keren ya ya di sini ada dua aplikasi yang akan saya review terserah nanti kalian pilih yang mana ya yang pertama adalah aplikasi Edge lighting ukuran aplikasi ini kecil ya hanya 11 MB saja dan untuk penggunaan baterai ternyata irit. Saya sudah mencobanya beberapa hari dan tidak terlalu pengaruh ke penggunaan baterai. Ya, di dalam versi gratisnya kalian di sini bisa menggunakan berbagai macam 8G uh, live wallpaper ya. Banyak sekali di sini jumlahnya hampir 32 kurang lebih. Oke, keren-keren sekali. Dan untuk contoh salah satu saya pilih yang ini. Kemudian pilih terapkan dan tinggal kalian pilih mau di home screen atau pada layar terkunci tapi ini dua-duanya saja. Dan kita lihat. Nah, seperti inilah untuk tampilannya ya. Untuk tepian layar bergerak dan untuk di bagian tengah juga sama bergerak. Kemudian untuk lock screen juga sama seperti ini bisa hidup. Oke, mantap sekali ya. Kemudian dalam versi berbayarnya di sini kita bisa membuat untuk edge lighting dengan menggunakan tema sendiri. Di sini kita bisa menggunakan untuk edge lighting pada tepian seperti ini ya tapi karena ini berbayar jadi nggak usah digunakan karena masih ada satu lagi aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat edge lighting pada tepian layar. Kemudian untuk aplikasi yang kedua namanya juga sama LG lighting. Ini untuk aplikasinya juga gratis, ukurannya lebih kecil yaitu 10 MB dan untuk penggunaan baterai tidak membuat boros ya. Di sini langsung kita pilih saja Magical Live dan di bagian atas tinggal kita pilih untuk live wallpaper-nya. Nah, keren-keren juga ini ya, bisa lihat dan untuk contohnya salah satu saya pilih yang ini dan kita lihat untuk tampilannya nah seperti ini teman-teman ya wow keren sekali dan selain itu di sini pun ada banyak sekali untuk pilihannya nah ini untuk pilihan tema wallpapernya wow banyak sekali dan kalau kalian ingin menggunakan tema tepian layar seperti ini maka untuk jawabannya ya aplikasi ini yang memang gratis di sini kita pilih Edge Lighting Kemudian tinggal kita pilih untuk tema warnanya. Oke, mantap sekali teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman kedua aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat SG Live Wallpaper di HP Android kalian. Untuk link downloadnya silahkan kalian lihat di deskripsi video saya. Ya terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.